Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke teman-teman teman Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kita menuju ke Pati Insya Allah selamat Sampai tujuan Tidak ada halangan Suatu apapun ini simpang tiga untuk ke kanan menuju ke tol Trans Jawa dan tadi sebelah kiri itu rencana bangunan menuju tol Jogja Solo dan kita sekarang masuk ke gerbang tol Solo Madu nanti keluar di gondang Rejo, arah menuju ke Purwodadi ini masuk ke tol Trans Jawa jadi tadi sebelah kiri kita itu ada pembangunan proyek tol Jogja Solo Ini kita keluar gerbang tol Gondang Rejo Yang kalau nanti ke kiri itu menuju ke kota Solo Dan ke kanan itu ke arah Purwodadi Ke arah Kemolong, Sumberlawang dan sekitarnya Ini gerbang tol eh, Gondang Rejo Jalan yang menghubungkan Solo Purwodadi ini sebenarnya cukup mulus. Cuman karena memang e, tipikal tanahnya sehingga walaupun tidak berlubang tapi tetap ada gelombang. Mulus tapi bergelombang. Jadi memang karena tipe tanah di daerah sini yang lebih labil sehingga sekalipun ini dicor tidak ada lubang tapi untuk e, gelombang tetap masih ada dan sangat bisa dirasakan. Kita sebenarnya berada di daerah Perhutani, hutan jati. Tapi karena memang uh, kondisi jati saat ini uh, sudah banyak yang ditebang, sehingga ini sudah termasuk peremajaan. Jadi, jadinya tidak begitu lebat, seperti halnya di tahun-tahun yang telah lalu. Untuk jalur ini uh, relatif ramai untuk didominasi oleh beberapa truk besar karena memang ini termasuk jalur alternatif dari uh, Semarang menuju ke Jawa Timur melalui uh, Purwodadi, Sragen, dan sekitarnya. Jadi, Jawa Timur bagian selatan. Kalau dari Semarang, selain lewat jalur utama ataupun tahun Trans-Jawa, itu pada lewat jalan ini karena memang jalannya sudah lumayan bagus walaupun e, banyak gelombangnya nah ini kami sudah masuk ke kabupaten gerobokan tepatnya tadi yang sudah kita lewati itu di daerah Gundi ataupun Toroh kabupaten e, gerobokannya sebentar lagi nanti kita akan masuk ke kota Purwodadi lagi ini sudah masuk ke uh, kota Purwodadi sebelah kiri itu adalah pasar hewan Kabupaten Grobogan ataupun kota Purwodadi jadi ini sudah masuk kota Purwodadi sebentar lagi masuk pusat kota dan kita lihat uh, seperti apa suasananya karena memang ini suasana minggu kemudian PPKM masih berlangsung juga sehingga kami belum bisa menyimpulkan ramai dan tidaknya kota purkota pada pagi hari ini tapi coba nanti kita lihat bersama-sama nah, seperti apa kondisinya sebelah depan sana itu sudah tampak bundaran simpang 5 kota Purwodadi jadi ini sudah masuk gerbang kota Purwodadi termasuk jadi ikon kota Purwodadi yaitu simpang 5 kota Purwodadi bukan simpang 5 kota Semarang ya jadi ini simpang 5 kota Purwodadi nah ini sebelah kita masuk sebelah kiri untuk menuju ke e, daerah Pati. Tapi nanti karena di sana ada suatu legendaris yang biasa kami mampir sederhana tapi juga e, lumayan dari rasa dan juga harganya. Jadi, kita soto yang rencana kita mampir ini adalah soto pakdi ini termasuk soto yang menjadi langganan kami setiap kami pergi ke purwodadi atau melintas jalan ini kami selalu berhenti di sini soto ayam kampung yang uh, ya cukup murah juga rasanya lumayan sekir. nah ini sebelah kiri kita ini soto ayam pakdi soto khas semarang kita Oke, okay, sebelah sarapan kita masih berada di kota Purwodadi dan ini terus mengarah ke eh, jalan menuju ke Kain ataupun jalan menuju ke Pati. Jadi ini masih dalam eh, jalan kota Purwodadi. Sebentar lagi nanti masuk ke jalan yang menuju ke daerah Pati ataupun daerah Kayen. kita sudah lepas dari kota Purwodadi sudah masuk jalan hampir perbatasan antara Pati dan eh, kabupaten Grobogan. Jalannya nanti sedikit agak berbukit. Jadi perbatasan eh, antara eh, kabupaten Purwode, eh, kabupaten Grobogan dan kabupaten Pati ini nanti ada sedikit pegunungan dengan eh, kondisi jalan yang Ya bagus, lumayan bagus, cuman agak sedikit berkelok dan sedikit agak bergelombang Karena memang kondisi tanahnya di daerah ini memang eh, cukup labil Dengan didominasi oleh tanah berwarna putih juga kemerah-merahan nggak tahu jenis tanahnya jenis apa tapi kapur atau apa tapi yang jelas Kondisi tanahnya itu seperti itu. Jadi teman-teman di sini, kalau pakai sepeda motor ataupun berkendara, tolong berhati-hati. Karena memang kondisi jalan tidak berlubang, tapi eh, cukup bergelombang. Jadi tidak berlubang, cuman bergelombang. Jadi naik turun-naik turun. Itu dalam eh, jangka setengah meter, setengah meter itu sudah ada gundukan-gundukan eh, yang memang itu... Eh, kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk diratakan terus kalaupun diratakan nanti mesti akan muncul gelombang-gelombang seperti itu terus Inilah uh, kondisi perbatasan antara Kabupaten Kerobokan dan juga Kabupaten Pati dengan kecamatan pertama nanti di Kabupaten Pati yaitu kecamatan Sukolilo itu berada di sisi paling selatan uh, Kabupaten Pati yang langsung berbatasan uh, dengan Kabupaten Kerobokan. Oke Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Kami tiba di uh, Tulis batangan Kabupaten Pati dengan selamat Tidak ada halangan suatu apapun Dan Alhamdulillah uh, Atas doa teman-teman semuanya Kami berjalan dengan lancar Tidak ada halangan suatu apapun uh, Demikian uh, sekilas tentang uh, Sedikit informasi rute Perjalanan kami Dari Jogja menuju ke Pati Kurang lebihnya mohon maaf dan Sampai lagi di persediaan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.